Buaya memang adalah hewan yang populer dan banyak dikenali. Tapi ternyata tetap ada beberapa hal tentang mereka yang tidak disangka. Semakin banyak mempelajari tentang hewan, kita bisa dibuat terkejut sekali di statue pada keunikan yang mereka miliki. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Presiden serangan buaya terhadap seorang pria di Sungai Kusambi, kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, jajaran Polsek Batu Licin membuat warga was-was. Warga setempat merasa was-was untuk melakukan aktivitas di sungai karena predator yang hidup di sungai tersebut masih berada di sungai tersebut. Sangat dimungkinkan suatu saat akan terjadi lagi serangan buaya terhadap manusia di Sungai Kusambi tersebut sehingga warga berhati-hati dalam melakukan aktivitas di sungai. Namun begitu upaya antisipasi juga dilakukan oleh pihak terkait Dalam mencegah serangan buaya dengan memasang pelang imbauan waspada serangan buaya Pasca ya ditemukannya satu warga tewas diterkam buaya di sungai Kusambi Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu Jajaran Polsek Batu Licin akan memasang spanduk imbauan Tewasnya warga diterkam buaya saat mandi di sungai Membuat masyarakat sekitar kini was-was beraktivitas di sungai tersebut Keberadaan buaya di sungai mulai menghentui warga Apalagi dengan tewasnya warga desa Maju Bersama pada tanggal 19 Juni 2022 kemarin. Kapolsek Batu Licin kini menghimbau masyarakat agar berhati-hati di sungai itu lantaran buaya sudah mulai menerkam warga. Kepala desa Maju Bersama mengatakan, kemunculan buaya memang diakui sering, namun selama ini tidak pernah mengganggu selama ini. Dia heran peristiwa kemarin malah menerkam warganya hingga tewas dan sempat menyeret korbannya. Dengan kejadian tersebut, ia pun sudah mewanti-wanti warga untuk tidak mandi di sungai karena menyangkut keselamatan diri. Buaya adalah hewan reptil terbesar di dunia. Tepatnya, gelar itu dipegang oleh spesies buaya air asin yang panjangnya bisa mencapai 7 meter dan berat 1 ton. Bahkan spesies buaya terkecil pun bisa berukuran lebih besar daripada manusia. Spesies tersebut adalah buaya kerdil yang memiliki panjang rata-rata 1,7 meter, tapi bisa juga mencapai 1,9 meter serta berat 32 kg selain besar dan ganas buaya merupakan hewan dengan gigitan terkuat di dunia buaya air asin mempunyai kekuatan gigitan 16.460 Newton itu sekitar empat kali lipat lebih kuat dibandingkan gigitan singa atau sekitar 80 kali lebih kuat daripada gigitan manusia meski tidak hidup berkelompok mereka sering berkumpul bersama di tepi sungai untuk berjemur bahkan Buaya kadang bekerja sama sebagai tim untuk berburu mangsa. Mampu bekerja sama membuktikan bahwa buaya sebenarnya adalah hewan yang cerdas. Meski otak buaya memiliki ukuran yang relatif kecil dibandingkan tubuhnya, mereka bisa menunjukkan perilaku yang kompleks. Misalnya mereka kerap menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, buaya yang dibesarkan di penangkaran juga mampu mengenali penjaganya, sehingga mereka tidak takut maupun bersikap agresif kepada sang penjaga.